ada di hati. Eh, hey, kita dapat kaos ya. Kaosnya belum turun dari mobil, karena udah sangat dingin. Kau belum foto ya, udah foto dulu. Oke, itu sudah kaosnya. Terima kasih, mas. Okay. Oh, lebih bisa Oke, okay. tagline kemerdekaan Indonesia tahun ini apa? Cepat jawab yang tahu Dua, tiga. Pak Kapolsek silakan Pak Kapolsek Ini dari keguruan mana nih? Bintara Jaya Yeah. Dua puluh Nah, lima, kau bang, Satu, dua, tiga, ayo, semangat ini dari mana? tiga, Allah, Turah yang surah mana? Wah, Ini dari mana Pak? Punya Jangan terpisah, tembok lencian, lencian. Ayo, ayo, ini dari mana? Jakarta bangunan. Oh, iya, iya, iya. Ini kaosnya Kesya. Ini ya, ya udah. Coba, siapa kita? Jakarta bangunan. Murahnya siapa? Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, Sejamana ngalah dulu, dulu, dulu, dulu. Ini dulu nih Ya. Ini dari mana nih? Ayo. Ani Leo, coba Halo, ini bayi sehat ini. Bayi sehat. Punya Kita No, no. Ya. Ayo kita perorangan, orang kita mulai untuk jalan. Kita nyari sehatnya setelah itu finish. Nanti setelah finish, kupon uh, berkreasi masukin ke kotak di finish ya. Nanti kita undi. ada hadiahnya, rumah. Rumah masing-masing. Satu bro. Satu. Dua Tiga Satu. Selamat yang belakang Mantap. Takim. <cinq kek> <liveiyor> dalam bilangan tak pada